Aku melihat dirimu itu mencintai aku tanpa rasa jemu Dan le. Cinta seindah dirimu, pantas jantungku degup berlagu. Tiada cinta seindah dirimu, hanya namamu ku sembuh. Lalu terindah hanya namamu terindah selalu kurindu. Tiada cinta seindah dirimu, pantas jantungku tekuk berlaku. Tiada cinta seindah dirimu, ayah. Seindah dirimu pantas jantungku Deku berlagu Tiada cinta Seindah dirimu Hanya namamu Ku sebut selalu